wisata di Bali yang wajib dikunjungi tersebar di hampir semua pelosok Pulau Bali. Wisatawan yang liburan ke Bali akan dapat melihat keindahan pantai pasir putih, pura Hindu yang menawan, serta pemandangan gunung berapi. Pada video ini, Anda akan menemukan kumpulan tempat wisata Bali terbaik yang menjadi favorit wisatawan Indonesia saat liburan ke Bali. Saking banyaknya tempat wisata menarik yang ada di Pulau Bali, Pembuat waktu liburan satu minggu Anda di Bali tidak akan cukup untuk mengunjungi semua objek wisata di Bali. Bagi Anda yang pernah atau sering berlibur ke tempat wisata di Bali, tentunya Anda akan tahu betul akan tempat wisata di Bali yang wajib dikunjungi ini. Daripada penasaran, langsung saja simak videonya. Sebelum menonton video ini,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 Keunikan serta daya tarik Pura Uluwatu yang membuat banyak wisatawan tertarik untuk mengunjunginya adalah Lokasi Pura yang berada di atas tepi tebing tinggi, kira-kira tinggi tebing sekitar 75 meter dari permukaan air laut Keunikan arsitektur Pura yang terlihat berbeda dengan Pura lain di Bali Tebing tinggi berada pada sisi barat daya Pulau Bali sehingga wisatawan dapat melihat pemandangan sunset dari atas tebing tanpa ada halangan. Terdapat pementasan tarian kecak api di area luar Pura Uluwatu dengan latar belakang pemandangan sunset. Area Pura sangat tertata dan kebersihan terjaga. Di dalam area hutan yang berada dalam area Pura, pengunjung akan dapat melihat banyak kera abu-abu ekor panjang, seperti kera di ubud Monkey Forest tempat parkir kendaraan sangat luas, sehingga memudahkan pengunjung untuk menemukan tempat parkir kendaraan. Yang kedua, Pura Tanah Lot Tempat wisata Pura di Bali selain Pura Uluwatu yang mendapatkan banyak kunjungan wisatawan Indonesia adalah Pura Tanah Lot. Lokasi Pura Tanah Lot tepatnya berada pinggir pantai desa Braban, Kediri Kabupaten Tabanan yang menjadi pertanyaan sekarang apa keunikan pura tanah lot sehingga mendapatkan banyak kunjungan wisatawan hal yang membuat banyak wisatawan tertarik liburan ke pura tanah lot karena keunikan lokasi pura yang berada di atas batu karang besar area batu karang berada pada area pesisir tepi pantai selain itu pada saat air pasang, terlihat batu karang dan pura berada di tengah laut. Lokasi area pantai pura Tanah Lot menghadap ke sisi barat daya, sehingga dari bibir pantai, pengunjung akan dapat melihat pemandangan sunset. Keunikan sunset di Tanah Lot terdapat pada siluet batu karang dan pura, dengan latar belakang langit warna-warni. Selain daya tarik tempat wisata, pada area Pura Tanah Lot tersedia area tempat parkir kendaraan yang sangat luas, serta tersedia banyak sarana toilet. Yang ketiga, Ungasan dan Pecatu. Desa Ungasan dan Desa Pecatu, lokasinya berdekatan satu sama lain. Kedua kawasan wisata ini menawarkan objek wisata pantai pasir putih, seperti Pantai Dremlan, Pantai Pandawa Lebih lanjut, Pantai Pandawa merupakan tempat wisata di Bali terbaru dan banyak mendapat kunjungan dari wisatawan Indonesia walaupun sudah sering berlibur ke Bali Selain itu, jika Anda pernah mendengar nama GWK Bali atau Garuda Wisnu Kencana lokasi wisata-tempat wisata GWK juga terdapat di Desa Ungasan Yang keempat Jimbaran Jimbaran salah satu tempat wisata di Bali yang mengalami perkembangan sangat pesat saat ini Memiliki pantai pasir putih dengan nama pantai Jimbaran dan sangat terkenal akan hidangan seafood bakar khas Jimbaran Bali Untuk mencari hotel murah di tempat wisata Jimbaran, agak sedikit susah Sebagian besar hotel di kawasan objek wisata Jimbaran adalah hotel bintang 3 sampai bintang 5. Yang kelima, Legian. Lebih lanjut, objek wisata Legian sangat dekat lokasinya dengan objek wisata Pantai Kuta. Kawasan tempat wisata Legian Bali menawarkan hal yang hampir sama dengan objek wisata kuta hanya saja pantai Legian lebih sepi dibandingkan dengan pantai Kuta Bali yang keenam Tanjung Benoa Tanjung Benoa salah satu kawasan wisata favorit wisatawan domestik. Penyebabnya, objek wisata Tanjung Benoa merupakan pusat wisata bahari di Bali atau lebih terkenal dengan nama Water Tanjung Benoa dan memiliki pasir putih dengan air laut yang tenang. Selain itu, di kawasan wisata Tanjung Benoa Bali juga tersedia banyak hotel murah dan hotel mewah. Tempat makan di Tanjung Benoa juga sangat mudah untuk dicari, Mulai dari warung makan dengan harga murah sampai restoran standar internasional. Yang ketujuh, Sanur. Awal perkembangan pariwisata di Bali Selatan dimulai dari objek wisata Sanur. Sanur merupakan tempat wisata di Bali yang wajib dikunjungi, karena sangat disukai wisatawan Indonesia yang menginginkan tempat wisata yang lebih tenang dan tidak ramai. Objek wisata Sanur Bali juga menawarkan pantai pasir putih, tetapi Anda tidak akan dapat melihat matahari terbenam di objek wisata Sanur. Melainkan matahari terbit yang akan Anda dapat lihat di sini. Air laut yang tenang dan pemandangan bawah laut yang masih alami, membuat Pantai Sanur favorit wisatawan Indonesia untuk melakukan aktivitas yang disebut dengan nama seawal Kersanur. Yang ke-8. Seminyak Hal yang membuat wisatawan berlibur ke objek wisata seminyak, seperti tersedianya butik mewah standar internasional, restoran berkelas dan tersedianya fasilitas private villas. Tentunya, objek wisata Seminyak juga memiliki pantai pasir putih yang menawarkan pemandangan matahari terbenam. Yang kesembilan, Nusa Dua, objek wisata Nusa Dua Bali adalah tempat wisata yang berada di ujung tenggara Pulau Dewata dan merupakan kawasan Hotel Bintang 5, yang sering digunakan sebagai tempat konferensi internasional. Objek wisata Nusa Dua Bali, memiliki pantai pasir putih yang tidak kalah dengan Pantai Kuta. Salah satu pantai di Nusa Dua yang sangat terkenal adalah Pantai Mengiat Nusa Dua. Selain itu, aktivitas wisata yang dapat dilakukan di kawasan wisata Nusa Dua adalah menonton pertunjukan seni death dan show Bali. Yang kesepuluh, Kuta Bali Mendengar nama tempat wisata Kuta Bali, tentunya Anda pasti tahu tentang objek wisata di Bali ini. Salah satu tempat wisata Bali yang paling terkenal dan populer di kalangan wisatawan Indonesia yang sangat jarang dilewatkan oleh wisatawan di saat berlibur ke Pulau Dewata. Pantai Kuta Bali menawarkan pantai pasir putih bersih yang terbentang sepanjang 7 km. Banyak hal yang dapat Anda lakukan di objek wisata Kuta Bali. Seperti, bermain di pantai pasir putih, melihat matahari terbenam di sore hari. Jika Anda menyukai pertunjukan seni, Anda dapat berkunjung ke Kuta Theater. Bagi Anda yang sedang berlibur dengan anak-anak, tentunya mengunjungi waterbom Bali akan membuat anak-anak sangat senang. Yang kesebelas, Ubud Tempat wisata Ubud sangat terkenal sampai ke mancanegara Karena objek wisata Ubud, pusat dari wisata budaya dan kesenian di Pulau Dewata Begitu banyak yang dapat Anda lakukan di objek wisata Ubud Seperti ayung rafting, bersepeda, menonton kesenian Bali seperti menonton tari kecak Ubud liburan ke objek wisata Kemangki Forest Ubud, membeli oleh-oleh khas Bali di Pasar Seni Ubud dan masih banyak lagi yang lainnya. Mencari hotel tempat Anda menginap di Ubud juga sangat mudah. Yang ke-12, Pantai Melasti Ungasan Banyak wisatawan yang mengatakan, Pantai Melasti Ungasan salah satu pantai terbaik di Uluwatu dan sepertinya pernyataan ini ada benarnya tempat wisata pantai Melasti Ungasan memiliki pantai pasir putih dengan tekstur pasir yang sedikit kasar kemudian perairan laut pantai sangat jernih dan pada siang hari terlihat gradasi warna hijau dan biru pada permukaan air gelombang air laut pantai Melasti tidak terlalu besar dan masih aman untuk Anda berenang Garis Pantai Melasti Ungasan menghadap ke sisi selatan dengan pemandangan Samudra Hindia. Sehingga Pantai Melasti tidak terlalu cocok untuk lokasi terbaik melihat pemandangan sunset di Bali. Selain itu, lokasi Pantai Melasti Ungasan berdekatan dengan Pantai Green Bowl serta Pantai Pandawa Kutuh Bali. Kebersihan Melasti Big sangat terjaga dan area pantai sangat tertata. Selain itu, Lokasi dari pantai Melasti Ungasan sangat unik, karena berada di balik tebing kapur yang tinggi dengan ukuran sangat besar. Dulu, Melasti Big Ungasan masuk salah satu tempat wisata pantai tersembunyi di Bali. Hal ini disebabkan karena belum adanya akses masuk memadai dari area puncak tebing menuju ke bibir pantai. Namun, saat ini telah tersedia jalan yang sangat memadai sehingga pengunjung Melasti Big Ungasan akan sangat mudah mengakses pantai menggunakan kendaraan mereka. Saya jamin saat Anda liburan ke Bali, kemudian Anda mengunjungi pantai Melasti Bali, pastinya akan membuat Anda terpukau dengan keindahan panorama pantai Melasti Ungasan. Itulah objek wisata Bali yang wajib dikunjungi Di satu wilayah, terdapat berbagai macam hal yang dapat Anda lakukan Kami sarankan agar liburan Anda efektif dan tidak menghabiskan waktu dalam kendaraan Sebaiknya memilih rute wisata yang searah Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya